Bismillahirrahmanirrahim Sob di sini dan sobat sana, Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian Pasti banyak yang belum tahu nih bahwa Beberapa tanaman hias Itu bunganya edible Atau bisa dimakan Termasuk bunga dari begonia Apapun jenis begonia itu bisa dimakan Kemarin Fahri bikin konten Mukbang atau makan Lalapan Bunga begonia Kaktus centong dan beberapa bunga lain pasti banyak yang komen ya gragas kemudian mending makan lainnya e, kayak susana gitu kan nah betulkah faring gragas atau sobat sekalian yang belum tahu nih manfaat dari memakan bunga bungaan yang kalau di luar negeri itu sebenarnya itu sudah umum dan dijual di super supermarket mereka jual kaktus centong, kemudian bunga-bungaan yang kalau di sana harganya itu cukup mahal. Nah, di sini kenapa sih kalau tanaman hias kita itu memproduksi sesuatu yang bisa dimakan, tetapi nggak kita manfaatin, bahkan ini sebenarnya bisa disejajarkan atau bahkan lebih tinggi tingkatnya dari sayuran yang biasa kita konsumsi. Selain keunggulannya itu bebas fungisida, bebas insektisida, dan mudah untuk didapatkan karena bonus dari tanaman hias yang kita tanam. Nah, seperti apa sih cara memakan bunga-bungaan yang mungkin belum lazim di Indonesia dan mengundang penasaran para netizen ya. Dan apa sebenarnya manfaatnya? Apakah memang Fahri Ninggragas atau memang karena ada segudang manfaat yang bisa kita ambil dari memakan tanaman-tanaman yang selama ini mungkin kita anggap itu ya tanaman hias yes biasa yang nggak bermanfaat untuk tubuh kita. Oke, okay. sobat penasaran? Ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, ini kaktus centong atau opuntia. Nah, kaktus centong ini biasa ditemui di rumah-rumah penduduk ya karena ini memang sejak lama terkenal sebagai ornamental plant. Karena sejak lama terkenal sebagai ornamental plant ya. Dan kemarin banyak yang heran ketika Fahri membuat konten memakan kaktus centong ini secara mentah. Nah, kemudian banyak yang mengatakan, ih pasti habis ini tonggorkannya gatel-gatel, habis ini pasti pakai penawar apa gitu ya. Asal sobat tahu bahwa kaktus centong ini mengandung serat yang sangat tinggi, gisinya sangat banyak, rasanya itu... E, Kalau sobat sekalian itu penghobi atau suka sayur itu pasti seneng dengan rasanya karena rasanya cenderung tawar seger dan ada sedikit rasa asam jadi kayak belimbing gitu atau raw fruit atau buah yang masih agak mentah. Kemudian yang lendirnya ini itu kayak akan nutrisi dia banyak serat sebenarnya ya. Kalau di luar negeri ini juga sudah umum dijual-jual di supermarket dan harganya pun ya cukup tinggi biasa mereka memakan dengan cara dipanggang atau bisa ditumis dan juga bisa dimakan secara mentah seperti yang Fahri lakukan nah lendirnya ini nggak berbahaya bagi pencernaan kita justru malah bagus untuk pencernaan karena mengandung banyak sekali serat nah sobat sekalian yang sering sembelit kemudian overweight atau kelebihan berat badan itu bisa perbanyak konsumsi serat termasuk dari kaktus jentong ini nah jadi video ini Fahri buat supaya sobat sekalian itu tidak memandang sebelah mata untuk tanaman-tanaman yang selama ini hanya sebagai hiasan ternyata dia bermanfaat dan bisa disejajarkan dengan sayur yang biasa kita konsumsi bahkan bisa lebih tinggi tingkatannya karena gisinya itu cukup banyak dan bebas pestisida karena yang nanam kan kita sendiri nih jadi kita tahu bahwa eh, dia jarang kita semprot pakai insektisida pakai pestisida seperti petani-petani yang mungkin terlalu banyak menyemprot tanamannya dengan pestisida. Nah kaktus centong ini perlu tekankan lagi bahwa bisa dikonsumsi gizinya tinggi nanti kita akan bahas gisinya apa aja kemudian dia tidak berbahaya dan tidak Uh, bukan sesuatu yang hina untuk dimakan gitu ya Nggak nggeragas maksudnya gitu Oke. Okay. Nah sobat sekalian apakah semua bunga itu edible atau bisa dimakan Apakah termasuk ini nona makan sirih merah apa bisa dimakan Nah jadi tidak semua bunga itu bisa dimakan atau edible Jadi nanti Fahri akan tunjukin bunga-bunga yang bisa dimakan Sebenarnya termasuk anggrek atau orkid itu bisa dikonsumsi sobat sekalian Ini ada sepatu glotis nah, Untuk anggrek ini rasanya sedikit getir Kemudian ada rasa Sedikit tajam seperti pedas gitu Nah Faris juga nanti akan Coba konsumsi Bunga anggrek ini ya nah, Ini Di beberapa restoran di luar negeri itu Dia sebagai topping dan harganya Cukup tinggi, maksudnya menambah Menambah pricelist harga Dengan topping bunga anggrek itu Harganya jadi meningkat lebih tinggi gitu. Nah kalau kita punya anggrek, kita bisa coba nih, karena banyak isinya di sini. Sobat sekalian mungkin dulu sobat waktu kecil itu pernah makan tanaman yang kalau di daerah wari itu nyebutnya belimbing-belimbingan karena memang buahnya itu mirip belimbing ya. Sebenarnya apa sih ini tanaman apa? Apakah memang edible atau bisa dimakan? Ini kalau di daerah Jawa Barat atau Sunda biasanya disebut calincing tanah ya. Ini adalah nama latinnya Oxalis barenieri. Nah ini dari keluarga Oxalis. Jadi ini memang edible bisa dimakan. Uh, jadi kalau biasanya kan kita makan buahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya hmm. dominan asam. Tapi dulu waktu kecil tuh rasanya enak banget dan daunnya pun bisa dimakan jadi semua bagian daun terutama yang muda termasuk bunganya itu bisa dimakan hmm. kalau daunnya nggak, nggak terlalu asam ya tapi ya asam juga sih ini akan enak kalau kita cosel sambal atau buat lalap ya nah, apa sih kandungan di Oxalis barieli ini jadi dia mengandung antibakteri jadi bagus untuk obat luka, kalau kita kena Irisan pisau atau luka gitu Kita punya terus kita temperin bisa Terus kalau dikonsumsi itu Mengandung vitamin C pastinya Kemudian antioksidan, flavonoid Dan asilik asid Jadi ini bagus untuk Kesehatan memang ya Jadi ini bisa kita jadikan Lalap, salat atau nah, Mungkin bisa ditumis juga Nah kalau generasi Fahri dulu Waktu kecil kalau pas ke sawah Atau pulang dari sekolah kan jalan kaki tuh nah makan buahnya ini Oh dulu tuh enak banget habis sekarang jadi asam banget ya bukan udah tua ya. sobat sekalian jadi begonia semua jenis begonia bunganya bisa dikonsumsi termasuk begonia pink Martin ini Ini bunganya variambil ambil ya jadi tidak hanya begonia meculta atau begonia polkadot semua jenis begonia Bisa dimakan Bagaimana dengan daunnya Beberapa Sobat FO ada yang komen Bahwa mereka pernah makan daunnya juga Oke jadi Fahri akan coba Untuk makan daunnya ya Fahri coba yang ini Pink Martin Little Star kemudian pink lagi deh little star kemudian black velvet deh coba ya butterfly atau kupu-kupu nama dagangnya butterfly atau kupu-kupu ini nama ilmiahnya adalah oxalis juga edible bisa dikonsumsi rasanya sedikit asam Vary akan petik bunganya Dan juga, Fahri akan coba daunnya, Sobat sekalian. Bunga sepatu atau Hibiscus itu juga edible atau bisa dimakan, jadi Sobat kan udah kulino atau udah sering konsumsi rosella. Nah, rosella itu juga termasuk kebang sepatu karena... Nama ilmiahnya adalah Hibiscus Sabdariva Ini juga Hibiscus Jadi sama-sama dari genus Hibiscus ya Bismillahirrohmanirrohim Fahri Petik Ya Sobat sekalian ini ada belimbing blimbingan atau belimbingan kalau orang Jawa menyebutnya ya. Ini kalau di Sunda namanya calincing tanah. Calincing tanah. Nah ini waktu kecil Fahri dulu biasanya dimakan. Nama ilmiahnya adalah Oxalis Barelieri. Oxalis Barelieri. Nanti untuk lalap.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 him Oke okay, sobat sekalian Fahri bikin sambal koseknya dulu ya karena ini nanti bunga-bunga dan rumput-rumput ini nanti Fahri akan makan pakai nasi jadi Fahri bikin sambal bawang dulu oke okay, uh, cabenya Fahri pakai yang rawit bukan japlak karena wah uh, kalau caplok tuh ya pedes banget jule. Gitu Oke, nanti habis ini Fahri siram pakai minyak panas supaya lebih gurih ya Siapa yang bisa ngulek juga bisa. Masih bisa Masih ya Aduh ya Allah ini bakul otak nih, ya Allah, bakul otak Ini bakul gaduh-gaduh. mau beli berapa, Mas? Oke okay, sobat sekalian, ini udah ready ya Dan nasi, lauknya telur Terus ini emang banyak lalapannya. Fahri dulu sempet jadi vegetarian Sekitar dua tahun ya, waktu kuliah. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ini sambalnya tadi, sambal koseknya nih. Hubungnya uh, menggoda sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita makan ya. Pak wah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. bunga begonia dulu ya, di sambal. Hmm, rasanya agak seperti belimbing, dominan rasa asam tapi segar banget. Jadi bunga begonia ini nggak beracun, nggak gatel gitu ya. Memang dia edible Kita coba untuk daunnya Gimana rasanya ya Belum pernah sih kalau daunnya Hampir sama rasanya kayak Bunganya tapi lebih asem awesome. hmm, Ping Martin Eh. Hmm. kerupuk kerubuk dah. Sekarang hmm. centong. Jadi jari durinya udah dibersihin. Nah. Rasanya itu ketika di mulut tuh sangat lumer Jadi kayak Jadi kayak kalau sobat tuh makan Mozzarella gitu ya dilumer karena lendirnya ini Karena lendirnya di sini tuh Seratnya banyak Dominan rasa tawar Cuman ada asem-asemnya jadi kayak Raw fruit atau buah yang masih mentah Dan Perlu dicoba karena ini gisinya Terutama serat tuh banyak Tenang aja, nggak gatel, nggak beracun hmm. Hmm. Terus Sekarang saya coba yang bunga anggrek Sepatu glotis kita kasih sambal ya. Ada sedikit rasa getir, lebih enak bunga begonia. Ada pahit-pahitnya, terus ada rasa tajam. Tak terlalu suka sih kalau bunga anggrek. Terus sekarang kita coba oksalis. Bareliari Atau blimbingan Atau kalau di Sunda, calincing tanah Ini ada buah-buahnya Kayak berimbing ya Hampir kayak begonia Tapi asamnya lebih banyak Asam banget Tapi seger ya di timun yang metik tadi hmm. terus kita coba yang bunga sepatu gantung kalau dari tekstur kita pegang tuh agak kasar ya coba nanti gimana rasanya kawar dan kayak makan mozzarella lagi-lagi karena lendirnya itu banyak kayak serat coba yang kuning ya hmm. sengaja nggak pakai nasi dulu untuk rasain aslinya kayak gimana bersama kayak ini ya di mulut itu produksi lendirnya banyak. Aduh, lupuk deh. Sekarang kita coba. Bunga oksalis Atau butterfly Yang ungu hmm. pedasnya ya Allah Nggak usah pakai nasi dulu Asam Gak bingung lu, enak tapi, oh, ya Allah nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan, enak banget. Hmm. Coba daunnya, kurasa sih ambil sama ya, kak bunganya, asam, hmm. seger banget. Hmm, kayak emang gak mudah. Coba daun begonia yang little star, keren-keren eh, banget ya. Hampir sama kayak bunganya Dominan rasa asam triangularis. nya Fahri itu nggak doyan pedes banget ya tapi kayaknya enak gitu kalau makan pedes tuh buat ibu-ibu nih yang lagi menyusui terus supaya produksi aslinya banyak melimpah makan yang kayak gini kayak gini ini bagus melancarkan asi ya Karena ini kayak zat besi Mineralnya juga banyak Yang pasti vitamin C Terus antioksidan dan nggak sih kalau sering makan bunga itu bikin awet muda Mitos atau fakta ya. Kalau kita lihat kandungannya ada flavonoid Atau antioksidan Itu kan bagus untuk anti aging atau mencegah penuaan dini jadi kalau kita sering makan sayur bunga-bungaan buah yang kaya antioksidan pastinya akan mencegah penuaan dini anti-aging karena flavonoid atau antioksidan ini sangat bagus untuk kesehatan kulit kita Jadi, sobat nggak perlu khawatir keracunan atau ada efek samping dari makan bunga-bungaan ini, ya. Semua makanan itu akan bagus untuk kesehatan kalau kita konsumsi dalam jumlah yang pas atau tidak berlebihan. Berbeda kalau kita berlebihan apapun, entah itu yang udah umum kita konsumsi seperti kita kalau kebanyakan goreng-gorengan juga nggak bagus. Buah pun kalau kebanyakan juga kita nggak bagus. Jadi kalau kita seimbang makannya, itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi nggak usah khawatir, makan bunga-bungaan gini akan berdampak buruk bagi kesehatan atau efek samping, itu nggak akan terjadi kalau kita makan atau konsumsinya itu seimbang. Oke, mari mau habisin dulu nih, Makasih udah nonton, semoga video ini bermanfaat ya Jadi di sini Fahri pengen bahwa Mindset masyarakat Indonesia itu Mengkonsumsi bunga-bungaan atau tanaman liar Itu bukan sesuatu yang Tabu atau gragas ya Tetapi ini adalah makanan alternatif Justru kita bisa sandingkan setara dengan Sayur dan buah yang biasa kita konsumsi bahkan bisa katanya lebih tinggi karena bebas pestisida dan organik serta banyak manfaat yang bisa kita ambil dari nilai gizi serat yang ada di dalam makanan makanan ini ya masuk kaktus centong ini ini kalau di luar negeri itu mahal loh ini biasanya mereka di grill atau dipanggang makan mentah juga bisa bikin salad atau dimakan mentah seperti yang Fahri lakukan sampai jumpa di video selanjutnya hmm. pedas banget